Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Zetika Wijayak Oke cantik, cantik terpavorit ter Sejagat se se ter ter Raya Guys yes, kali ini kita mau mukbang nasi putih plus timur Yeay yes. <tuk> <Yes. tuk> Tapi bohong. <tuk> <tuk> Karena aku mau yes. pakai ini guys Udah pelangi, pelangi guys <tuk> Ini kolingnya hiraukan ya, Guys. Oh, oh asyik. Guys. Hmm. Oh, Ini peda pelangi, Guys. Pokoknya pengen makan oh. ikan asin. Kita mani, ye. Sopuklah. <laughs> Sini ayo. Hai, Guys, makan, Guys. Ini, Bu. Nah, nah. Sebelumnya kita berdoa. Ya, berdoa ya. bismillah Rahiu, alam berkarya, mas. Azab lagi nazar, banyak Guys, jangan dilihat ikan asinnya ya guys. Ini nih lauk mm. yang paling Sultan. Mantap nih guys. ayo guys, makan guys. Bismillah guys. Siapin nasi, sendok guys, piring guys. Bismillah guys. Mm, ampun. guys. Allah. Mantep ya. Hmm. Bener banget, nih guys. Hmm. Nih. Hmm. Tapi nggak asin lo guys. Hmm. Hmm. Um, mm. Ayo guys makan guys. Hmm. Hmm. Hmm. Ada ciuman ciumannya. enak banget ini bu, buiset. Hmm. Hmm. Terus bu guys. Karena aku nggak banyak lauk mm. biar kita fokus. Hmm. Hmm. Ini ulan. Mm. Seperti biasa, guys, posisi kita di dapur. Hmm. Hmm. Hmm. Jangan asing-singan, jangan asing kejah. Hmm. Buat nasinya, buat um. Hmm, ajaan, guys. Ajaan, guys. Jangan lupa sholat, guys. Hmm. Hmm. Hmm, banget, ya. hmm, hmm. pokoknya kalau makan ikan hati-hati tulangnya guys Hai hmm. hmm. hmm. guys makan guys jangan pandang ikan asin ya guys hmm, hmm. ini ikan asin guys, tapi tidak asin sudah ada resepnya di peluk-peluk aku sebelumnya guys sudah ada resepnya guys hmm. ayo guys, makan guys hmm. hmm hmm ini paham banget nih tetap ya hmm gimana hmm, nih hmm, hmm. di mana nih, habis abu, ya? Timur, guys. Hmm hmm. hmm. hmm. enak banget, bisa Hmm. hmm. hmm. Kasih, bu tuh dua tiga hmm, hmm. banyak yang enak katanya tapi coba deh di rumah guys, enak, enak banget lagi guys Hmm. Hmm. Tambah. Lauknya oh, habis. Eh, yeah. lauknya. Nasinya habis. Lauk masih guys. Enggak. Ini Kayaknya lauknya masih, nasinya habis. Iya. Hmm. Kalau lauknya sedikit ya. Iya. Hmm. Hmm. ya hmm. nafsu makan dulu coba oh, nafsu makan iya mm -hmm. yeah, tulangnya ngerai hati-hati hmm. ditambah ada cabai ini ya ya mm. Allah hmm mm. Hmm. Mana enak, enak banget ke Hmm. Cuma ikan asin doang eh? ya? Enggak. Ini. Nikmat surga dunia. Hmm. Emak bangat ya Allah. Hmm. Hai, karena sih jangan diremen guys enak banget sumpah enak banget mm hmm, hmm. ayo guys makan guys bareng guys nggak ngebosinnya ya guys. iya Ini makannya digetil-getil iya kalau makan peda itu digetil-getil dikit-dikit guys dikit nasi yang banyak dikit nasi yang banyak hmm mm, bumbunya. Mm hmm ya bumbunya ini ayah ya, aku ambil guys mantap guys, tolong nih guys <laughs> soalnya ayah kalau makan ikannya banyak-banyak mm. kan aku nggak kebagian hmmm mm. mantap guys mm. Mm. Mm. lepuk guys jamun lagi guys ini namanya lauk Hmm. murah tapi enggak murahan murah-murah enak guys hmm. gila hmm. enak banget hmm. Hmm. Hmm. murah meriah enak guys om um. hmm Hmm Hmm Hmm Hmm huh, Hmm Hmm Hmm huh, Hmm Hmm. Ada cabai-cabai rawitnya Iya. Yeah. Hmm, mantap, guys. Mm. Hmm. Alhamdulillah gaya habis guys. Yeah, Pokoknya kalau nggak habis sisain kasih kucing guys. Mm. Ah, alhamdulillah. Yeah. <laughs> <coughs> ah. <laughs> Tiga, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mantap, guys hai, hai, hai, hai, hai, guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cheers hai, lupa hai, minum guys ah. mm. alhamdulillah alhamdulillah ya rabbi alamin mm. bersyukur ya guys masih bisa Gak. makan guys dikasih kesehatan cuman makan kayak gini doang ya Allah nikmat banget Masih Allah <tuh> alhamdulillah, makasih ya buat Subscriber dan viewers kita yang selalu setia menonton vlog-vlog kita, semoga rezekinya lancar, amin. sehat ber selalu, amin. panjang umurnya berkah selama dunia akhirat. Amin. amin. Beran -beran. Jangan lupa, jangan lupa subscribe nih guys, tombol di pojok guys, yeah. subscribe guys, like dan comment, kritik dan saran, request-request ya. juga. Amin mending bareng yang cobain di rumah pokoknya kalau lagi malas masak yang ribet-ribet tinggal goreng ikan asin dibuatin peda pelangi ada video perumbuatannya di video aku sebelumnya pokoknya mantul bisa nambah nasi berkali-kali see you bye-bye dadah,